Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Dimanapun saudara-saudara ada seperti biasa yang belum subscribe. Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini ada informasi yang kurang mantap kawan ya. Ini saya bacakan dulu dari media online-nya baru kita bahas. Ya, ini saya kutip dari media online-nya. Indo.tv TV dengan judul Guru Wanita Hina Habib Rijik Lalu minta maaf Asis Januar berencana lapor polisi Nah kalau saya Pasalahnya Habib Rijik kepada wanita ini Ya kan Seorang guru wanita heboh dikabarkan Menghina Habib Rijik siap Setelah viral dia kemudian Meminta maaf dalam sebuah video terlihat seorang wanita yang diduga berprofesi guru bernama Eni Rohaini Menyampaikan permintaan maaf kepada Habib Rijik Shihab. Assalamualaikum, saya Eni Rohaini ingin meminta maaf kepada Ustadz Habib Rijik dan para pengikutnya Atas cuitan saya yang tidak pantas kata Eni dalam video tersebut Sebagaimana dikutip minggu 3 Juni ulangi 3 Juli 2022 video itu viral di media sosial Twitter dalam video itu Eni meminta maaf karena cuitan pada akun pribadinya di Twitter menyampaikan kata yang tidak pantas terhadap Habib Rizik Sihab Eni mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dia memohon agar Habib Rizik dan simpatisannya memaafkan dirinya ini murni kesalahan saya, sekali lagi saya memaaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya mau maaf, dibukakan pintu maaf, tutur ini. Merespon itu, Ketua Bidang Advokasi DPP Forum Persaudaraan Islam atau EPI Asis Yanuar, mengecam keras atas penghinaan yang dilakukan ini terhadap Habib Rizik Sihab. Saya pribadi mengecam keras hal itu, ujar Ustadz Asis Yanuar saat dikonfirmasi. Menurut Ustadz Asis, tidak layak seorang guru menyampaikan kata yang tidak pantas. Tidak sepantasnya seorang guru bersikap seperti itu. Ada yang salah dalam pendidikan kita berarti selama ini, ujar Ustadz Asis. Asis mengaku Habib Rizik tidak marah telah dihina oleh ini. Namun kata dia Habib Rizik akan marah bila seseorang menghina agama. HRS sendiri luar biasa, pribadi agung tidak pernah marah, pribadinya dihina. Namun, bila agama dihina, beliau marah luar biasa, ujar Asis. Asis mengaku pihaknya akan melaporkan rah ini roh kepada polisi. Namun, kata Asis, rencana pelaporan itu bukan atas arahan Habib Rizik, tetapi permintaan umat Islam. Hanya saja Asis enggak menjelaskan kapan rencana pelaporan dilayangkan. Belum ada arahan dari beliau, Habib Rijik, namun dari umat Islam dan masyarakat ada rencana. Tetapi kami lihat nanti, pungkas Asisi Januar dikutip dari JPNN.com. Ya kan, sumber berita Radar Artikel Asli, Radar Tegal. Nah, inilah kalian, yang kadang-kadang kita bertanya. Apa kesalahan Habib Rizik Syihab kepada kalian? Yang suka menghina Habib Rizik Syihab. Apalagi seorang guru. Kan tidak pantas. Apalagi itu sesama umat muslim. Tidak boleh. Wah. Apakah Habib Rizik pernah menghinamu? Kan tidak pernah. Kita bersyukur. Ada Habib, ada ulama. Yang mau mengatakan benar itu benar, salah itu salah. Kalau berbuat baik, semua bisa. Mau ulama, mau rakyat biasa, mau pejabat, bisa. Secara individu berbuat baik. Namun untuk menyeru kepada kebaikan itu hanya orang-orang terpilih. Itu hanya orang-orang yang betul-betul meyakini apa yang ada di dalam ajaran agama. Menyeru orang kepada kebaikan itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Beda kalau kita hanya berbuat baik untuk diri kita sendiri, gampang. Senyum aja, kita sudah berbuat baik. Ada kelebihan rezeki berbagi kepada siapapun, itu sudah berbuat baik. Tapi menyeru kepada kebaikan. Itu sangat-sangat berat. Dan itu adalah sebuah perjuangan. Menyeru kepada kebaikan. Menyeru kepada kebenaran. Menyeru agar. Keadilan tegak. Hmm. Hanya segelintir orang yang berani. Menyerukan kebaikan. Apalagi memberi nasihat. Memberi masukan. Kepada penguasa terkait kebaikan. Hanya orang tertentu. Walaupun ada kekurangan-kekurangan Habib Berjik siap Yang mungkin tidak. Yang tidak suka didengar, ya, bisa jadi itu adalah kekurangannya. Namun, kelebihannya sangat banyak dan luar biasa karena tidak ada manusia yang sempurna. Manusia yang ada kita sekarang ini, ya, adalah manusia biasa yang memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Ya kan? nah, untuk apa lagi menghina-menghina begitu? Kayak tidak ada kerjaan ini, Ibu Guru ya. Namun di sini saya ada salut karena berani meminta maaf di hadapan publik. Ya. Sangat Langkah orang berani mengakui kesalahannya dan minta maaf di hadapan publik sangat jarang. Yang banyak adalah menghina-menghina dan merasa benar dirinya sendiri. Itu yang banyak. Tapi untuk meminta maaf di depan publik ini sangat jarang. Nah, ini yang saya bangga dengan eh, salah satu yang saya senang dengan oh, sikap daripada ibu ini. Yaitu berani mengakui salahnya dan meminta maaf. Ini yang mantap, ini luar biasa. Coba cari itu. Banyak orang menghina, menghina, menghina, menjelekkan orang lain. Tapi, dia tidak meminta maaf. Ah, itu yang kurang mantap. Habib Rizik Sihab, seorang ulama yang kalau kalian hina, eh, ulama kita ini, Habib ini, tidak akan balik menghina, enggak. Karena ada dalam keyakinan uh, umat muslim, bagi yang, yang meyakininya, bagi yang mempelajarinya, bahwa jika kita dihina orang dan memaafkannya, ah. Biar kalau orang menghina itu ya mau menanggung sebagai eh, maka berguguranlah dosa kita yang dihina ini dan bertambahlah dosanya bagi yang menghina. Ya, itu jadi kalau semakin kalian hina Habib Rizqi siap, ya semakin berkurang dosanya Habib Rizqi siap dan kalian yang menghinanya semakin bertambah dosa ilmu Bukan hanya kepada Habib Rizqi siap, menghina kepada siapapun Menghina ulama lain, menghina pejabat, menghina sesama manusia itu yang dihina akan berguguran. Dosanya, sedangkan kalian bertambah, menghina dengan mengkritik itu berbeda. Berbeda, jauh berbeda antara langit dan bumi. Kalau mengkritik itu adalah menyampaikan kekurangannya, kemudian syukur-syukur diberikan masukan atau solusi sebaik-baik kritikan seperti itu tapi kalau menghina beda jauh maka Saudaraku harus bisa membedakan mana menghina mana mengkritik ya kan? mengkritik artinya masih mau membangun masih mau memberikan nasihat masih mau memberikan masukan. Itu kalau kita mengkritik. Yang menerima kritikan berarti masih mau menerima masukan. Masih mau menerima nasihat. Dan lain-lainnya. Untuk kebaikan. Ini saja kawan. Ya kan? Kita doakan semoga Imam Besar Habib Niki siap. Beliau dan keluarganya. Senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan. Keberkahan umur yang panjang Dan dimurahkan rezekinya yang banyak Saya secara pribadi Ya juga mendoakan Ibu-ibu ini yang menghina Habib Rezik Syihab Dan sudah minta maaf Saya doakan agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan Diberkahi umur yang panjang Dan dimurahkan rezekinya yang banyak Dan jangan ulangi lagi Ya bertobat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati.